Baiklah persahabat, seluruh dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini Tentunya kita keunggah pertama Persahabat ada uang spesial banget nih dari IPS-nya Rizky Bilar Sebelumnya mengunggah sebuah postingan foto dirinya bersama si Uto Anak kesayangannya Persahabat kita lihat dari sebuah kalimat caption Tentunya Uto seakan-akan mengatakan Papaku kok gemukan ya sekarang Wow Pastinya merasa senang banget untuk saat ini bersama di Oesky Kejorang mudah-mudahan selamanya kita doakan selalu persahabat untuk idola kita ini mudah-mudahan diberikan kebahagiaan tentunya dan kesehatan amin ya robbal alamin selanjutnya mengunggah sebuah postingan percakapan pesan persahabat ya di situ kita lihat ada sebuah kalimat pesan untuk Rizky bilang ketika Kak Bila berkata percuma follower 10 juta kalau papa sendiri nggak follow saya, wow. Tentunya di situ juga dikatakan utuh kenapa hidung papaku mancung sedangkan hidung aku pesek, sebenarnya aku anak siapa ya, wow. Persahabat ada sebagian lima caption yang tuliskan sama Abang Binar, sahabat ya jadi tertuliskan, tapi yang ini ngeselin sih jadi keinget sesuatu yang belum selesai. Tentunya ketika percakapan Membuat kita semakin kita bahagia juga persahabat ya masih berlanjut kayaknya Akun Rizky Bilar belum di follow ini cute banget persahabat ya Mudah-mudahan saja kita selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga Lesla Diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin, ya robbal alamin Posing oh, ingat tersebut juga telah diunggah atau teripos kembali oleh akun HP Rakyat Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Kebanggaan ini janganlah cepat berlalu, tuh bersahabat ya. Kita masih merasakan kebahagiaan persahabat ya. Tentunya kita hanya bisa mendoakan, mendukung, mensupport tetap kompak, tetap solid untuk Leslie dan Rizky Bilar. Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans. Yani dari akun Rahmanisa04 mengatakan dalam kolom komentar. Oke okay, drama baru nih Papa Uto siapa tuh persahabatnya Pastinya bakal berlanjut drama ini Kita doakan saja mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari Rizky Bilat maupun Lesti Kejora Berikutnya kita lihat persahabat ya dia unggahan atau dipostingan postingan Dede Lesti Kejorak di akun pribadinya Ada sebuah komentar dari Kak Harid Mufama situ mengatakan ya Allah cantiknya dedek aku Mana nih Lesti Lover suaranya, obah, wow. Tentunya selalu mendukung, selalu mendoakan dan selalu mensupport kak Fahri persahabat ya untuk si cantik diri Kayaknya nih, dia Lesti kayak ini dia fans sejati persahabat ya doakan saja mudah-mudahan banyak sekali orang-orang baik dan orang-orang hebat mendukung untuk Lesti dan Rizky Billar. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada unggahan spesial yang mana tentunya ketika di acara sinetron JWB 2 Rizky Bilar, set Boy, babak kedua nih, para sahabat ya, ketika melihat Rose dan Malik, para sahabat ya, yang diperankan oleh Ali Syakib, tentunya sedang merasakan jatuh cinta di film tersebut. Rizky Bilar tentunya Iqbal saat melihat. Momen tersebut merasakan sedih pada ya Tentunya, postingan tersebut banyak sekali menuai komentar dari para fans. Ya, nih, dari akun Les Love mengatakan, "Sabar ya, Iqbal. Mohon maaf, kita kawal Malik dan Rosa. Lihat pemeran utamanya, patah hati kok gua seneng ya?" Wow, banyak yang senang pada ya ketika Iqbal merasakan patah hati nih. Tentu kita lihat juga diunggahin Les Update. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan tentang Iqbal mati satu tubuh seribu Neng boy yang siap menanti Ini luar biasa kekiutan dari Caption yang dituliskan oleh Lesser April bersahabat ya Tentu kita lihat juga ke selanjutnya Ada kalimat ini tuliskan Iqbal jadi sad boy Ngapa semua pada senang Fans pada senang banget ketika melihat Rizky Billar, Tentunya pemeran Iqbal bersahabat ya Merasakan patah hati bersahabat ya di film tersebut Kita lihat banyak sekali komentar yang senang nih Melihat Iqbal tentunya setboy boy bersahabat ya Ada komentar dari akun Ruli54 mengatakan Gak apa-apa Iqbal gua siap ngampung kok lagi antuh kampung aneh banyak yang kena azab Warganya gak berkurang-kurang Cute-cute <laughs> banget bersahabat ya kita lihat juga keunggahan selanjutnya. Ada kabar gembira untuk kita semua, para fans. Ada unggahan dari guysnya Pak Ferry Fernandes. Para kita lihat di situ memposting sebuah postingan momen ketika rezeki Pilar set. Di sana, sebuah kalimat caption yang tuliskan doa ini: ya atlas dikejora walaupun TV-nya bersemut tetap ngerasain kesedihan. Iqbal tenang, Iqbal pasti nanti ketemu dengan Kejora." Rizky Bilar, Ferry Fernandez at Lesti Kejora ini sudah dipastikan info resmi langsung bersahabat ya. Lesti Kejora siap untuk jadi keberan Kejora dalam acara JWB ya kita tentunya siap untuk nantikan mudah-mudahan saja ada kejutan yang sangat bahagia Postingan sebutlah diunggah terdiri post kembali oleh akun Leslar.lovers Ada kalimat caption yang dituliskan Atur jadwal ya Pak at Ferry Fernandez Wow, bersahabat ya Banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Sriyani 123 mengatakan yuk kejora nongol kawal sampai nongol <laughs> Selanjutnya komentar dari akun Instagram Dwi Nagosong mengatakan tumben-tumbenan nih Bapak Produser Tepersahabat ya, ini info langsung dari Vaferi bahwa kejora akan hadir Pak ya untuk menenangkan hati Iqbal nih. Wow, pastinya bakal seru, bakal ada kejutan yang sangat luar biasa bahagianya, kita tunggu saja info terbarunya, tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.